suara langkah kaki yang halus bergema pelan di seluruh platform sosok kurus berjalan di platform di bawah banyak tatapan mengejutkan sosok itu berjalan dengan langkah yang tidak tergesa-gesa semakin dekat dengan batu desolate raksasa di tengah platform orang ini pada saat ini banyak murid mengerutkan alis mereka di antara murid-murid ini ada beberapa yang mencoba untuk lebih dekat dengan batu sepi lagi pula Semakin dekat dengan desolate stone, semakin banyak desolate force yang bisa diserap dan ini sangat bermanfaat untuk budidaya. Keterampilan desolation, mereka. Namun, orang yang mampu melakukannya belum muncul. Bahkan empat murid langsung senior saat ini hanya bisa mencapai 50 kaki di dalam batu sepi. Jika mereka ingin lebih dekat, tubuh mereka akan terkorosi oleh kekuatan desolate yang sombong, mengering dalam proses. Bagaimana bisa Lindung mencapai prestasi seperti itu ketika bahkan empat murid langsung senior tidak dapat melakukannya. Namun, meskipun ada banyak orang yang meragukan langkah ceroboh Lindong, mereka tidak mencoba untuk mencegahnya melakukannya. Setelah hasil yang luar biasa dari Lindung di Pill River, tidak ada seorang pun di Desolate Hall yang berani memperlakukannya sebagai murid biasa. Di bawah banyak tatapan penuh perhatian dari para penonton. Sosok lindung bergerak semakin dekat ke batu desolate. Bas-bas. Saat lindung bergerak lebih dekat ke batu, dia bisa merasakan gelombang energi mengerikan yang datang padanya secara langsung. Desolate Force di sekitar area ini adalah hingga 10 kali lebih kuat dari tempat beberapa ratus kaki jauhnya. Desolate Force yang menembus udara menembus tubuh lindung dari segala arah. Di bawah korosi seperti itu, warna jubah lindung mulai memudar. Akhirnya, jubahnya mulai menunjukkan tanda-tanda mengering. Muncul seperti sebidang tanah tandus. The Desolate Force agak sombong. Lindong mengulurkan tangan. Pada saat ini, kulit telapak tangannya menjadi agak kering dan kusam. Ekspresi terkejut menyapu wajahnya. Sepertinya angkatan Desolate yang disebut mampu melestarikan apapun. Termasuk kekuatan Yuan di tubuhnya. Jika dia adalah individu biasa lainnya yang menghadapi desolate force sombong seperti itu, itu akan menimbulkan masalah yang sulit dipecahkan. Namun, untuk Lindong, sepertinya tidak terlalu merepotkan. Menelan, sebuah suara lembut terdengar di benak Lindong. Mengikuti yang mana, jejak devouring power mulai memanjang keluar dari tubuhnya diam-diam. Touch-touch, the devouring power dengan cepat berputar di sekitar jejak desolate force yang telah menginvasi tubuh Lindong. Tanpa sedikit pun keraguan, jejak desolate force itu dilahap sekaligus. Sementara melahap itu terjadi, suara yang bagus bisa terdengar dari tubuh Lindong. Itu terdengar seperti seseorang sedang mengunyah seikat daun kering. Pada titik ini, telapak tangan Lindong yang layu pulih perlahan. Desolate Force yang menyerbu tubuhnya telah sepenuhnya dihabisi oleh devouring power. Saat Lindung merasakan apa yang terjadi di tubuhnya, senyum muncul di wajahnya. Di bawah banyak pandangan kaget dari para penonton, Lindung mematahkan lehernya dengan lembut dan mempercepat langkahnya. Dia sebenarnya baik-baik saja. Bagaimana bisa? Desolate Force tidak berpengaruh padanya. Petik 2 Ketika semua orang melihat Lindung bergerak seolah-olah dia terbang. Keributan terjadi di sekitarnya. Semua orang terperangah di adegan ini. Mereka tidak bisa percaya bahwa Lindung benar-benar mampu menahan angkatan desolate yang tak terbatas dan mengerikan. Di bawah platform, di depan tablet batu, pria tua yang buta menatap diam-diam ke arah Lindung dengan mata tanpa pupilnya. Wajahnya tidak menunjukkan emosi apapun. Namun, tangannya yang keriput yang memegang sapu dengan erat mengepal tanpa sadar. Bas -bas. Dengan langkahnya yang dipercepat, Lindong bergegas ke 10 kaki di dalam batu sepi dalam waktu kurang dari 10 detik. Kekuatan desolate di daerah ini telah mencapai tingkat yang agak menakutkan. Bahkan tanah mulai mengering dan pecah pada saat ini. Ketika kaki Lindong melangkah ke tanah, tanah itu tenggelam dan menampakkan tumpukan abu. Setelah Lindong masuk 10 kaki di dalam batu desolate, dia akhirnya merasakan tekanan besar. Jika bukan karena fakta bahwa daya devoring menyalurkan melalui tubuhnya, kekuatan hidupnya akan terkorosi oleh angkatan desolate sampai ia mati. Sekali lagi, Lindung mengingat teknik untuk berlatih keterampilan desolation dalam benaknya dan mengambil napas dalam-dalam. Kemudian, serangkaian nyanyian mendalam dan samar mengalir di benaknya. Touch-touch, saat nyanyian itu mengalir dalam pikirannya. Desolate Force yang unik namun kuat dengan cepat memasuki tubuh Lindung seolah tertarik oleh sesuatu. Ketika Desolate Force memasuki tubuh Lindung, itu tidak memiliki kesempatan tunggal untuk membuat kekacauan. Sebagai gantinya, itu dimanipulasi oleh Devouring Power yang mendominasi dan dengan paksa diarahkan ke dantian Lindong. Jika dia adalah individu biasa yang mempraktikkan skill Desolation, tidak peduli seberapa kuat tubuh fisiknya, dia masih akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi sebelum membiarkan jejak Desolate Force diserap ke dalam tubuhnya dan membentuk bibit Desolate. Jelas, Lindung bisa melewati langkah-langkah tidak signifikan ini. The Desolate Force mungkin mendominasi. Tetapi daya Devoring jauh lebih mendominasi dan kuat. Dengan penindasan dari Devoring powernya, Desolate Force tidak dapat menimbulkan ancaman apapun. Seiring dengan serangkaian nyanyian samar dalam pikiran Lindong, Desolate Force berwarna abu-abu mengalir dengan mantap ke tubuhnya. Di dantian Lindong, aliran udara berwarna abu-abu mulai terbentuk. Namun, itu belum mencapai tingkat pembentukan benih Desolate. Terlalu lambat, Lindong mengerutkan alisnya dan mengatakan sesuatu yang akan menyebabkan murid-murid itu menyemburkan darah jika mereka mendengarnya. Pertama kali mereka berlatih keterampilan Desolation. Butuh satu atau dua hari untuk berhasil membentuk jejak kekuatan desolate di tubuh mereka. Namun, Lindung masih tidak puas dengan kecepatan absurd yang sedang dia alami sekarang. Tentu saja, Lindung tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Yang dia inginkan adalah menjadi lebih kuat. Sehingga pada saat berikutnya dia bertemu Ling Kingzu, Dia tidak perlu menundukkan kepalanya lagi. Karena itu, dia tidak akan menyerah pada peluang apapun untuk menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, ketika Lindung menyelesaikan kalimatnya, dia terus berjalan ke depan meskipun menerima banyak tatapan ngeri dari murid-murid Aula Desolate. Mendesis, saat Lindung terus berjalan ke depan, para murid di sekitar platform mengambil napas dalam-dalam dari udara dingin. Mungkinkah orang ini ingin memeluk batu sepi dan mempraktikkan keterampilan? Dia pasti tahu bahwa, dalam jarak 10 kaki dari batu desolate, setiap langkah yang diambilnya akan meningkatkan kekuatan-kekuatan desolate sebanyak beberapa kali. Kan? Pada titik ini, sapu di tangan situa buta mulai bergetar sedikit. Kilatan seakan melintas di mata abu-abu itu. Di bawah banyak tatapan penuh perhatian. Lindung berjalan maju selangkah demi selangkah. Dia bisa merasakan tekanan yang meningkat di sekitarnya. Segera setelah itu, Cahaya hijau samar mengelilingi tubuhnya. Satu langkah, dua langkah, lima langkah, sembilan langkah. Gedebuk. Ketika Lindung mengambil langkah terakhir ke depan, mata semua orang terbuka lebar. Mata mereka dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Di bawah tatapan tak percaya itu, Lindung mengangkat tangannya perlahan dan mengetuk jarinya pada batu sepi. Saat jari ramping Lindung jatuh di atas batu desolate. Perasaan kasar yang disertai dengan rasa dingin meluas melalui jarinya. Setelah itu, gelombang energi yang tak terlukiskan namun meneror menyembur keluar dari batu sunyi seperti letusan gunung berapi. Akhirnya, energi melonjak ke dalam tubuh lindung tanpa ampun. Bang, pada saat ini, tubuh lindung gemetar ganas. Bahkan tulangnya mengeluarkan suara pecah. Warna abu-abu gelap membentang melalui jarinya sampai ke lengannya dengan kecepatan yang menakjubkan. Jepret, retak, warna abu-abu gelap bergerak sangat cepat. Dalam hitungan detik, itu telah meluas ke seluruh tubuh Lindong. Bahkan wajahnya mulai menunjukkan tanda-tanda keriput, muncul seperti patung batu yang dihancurkan di wajahnya. Ketika para murid di sekitarnya melihat adegan ini, ekspresi wajah mereka berubah secara drastis. Orang ini akhirnya merasakan konsekuensi dari menjadi ceroboh. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa ada orang yang bisa menahan kekuatan desolate yang terkandung dalam batu desolate? Dia tidak bisa menanggungnya. Ya, di depan loh batu. Wajah lelaki buta yang sudah keriput itu semakin mengerut. Tangannya memegang sapu dengan erat. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menggelengkan kepalanya dan mengambil langkah ke depan. Bersiap untuk bergerak. Tetua, murid ini masih bisa menanganinya. Tepat ketika pria tua yang buta itu melangkah maju, suara lembut yang dikirim melalui jejak energi mental bergema ke telinganya diam-diam. Orang tua buta itu terkejut sebelum dia perlahan-lahan menarik langkahnya. Dengan mata abu-abu, dia melihat sosok jauh yang menyentuh batu sepi. Ekspresi bingung muncul di wajahnya yang keriput. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal.